batu, piting batu, piting batu lagi, Mane. lumayan kira ya, kurangnya gede-gede. anak apa sih hmm. kue? kurang apa? kurang pecin. senang putih tujuh. Hmm. nah ini bos hasilnya tuh. Tubuh naga yang pertama di sini hasilnya segini, Bos. Nanti kita ke sana, Bos, untuk mengambil tubuh naga atau mengaut tubuh naga yang kedua. Oke, Bos, kita ikuti saja, Bos. Ya, jangan lupa like subscribe di channel Fajar Jupir. Pagi ini kita kembali ke lokasi, kemarin kan kita pasang bubu naga bosku. Nah ini pagi ini kita kembali ke lokasi untuk mengangkat bubu naga. Mudah-mudahan nanti uh, ada hasilnya bos, minta doanya. Oke bos, kita langsung aja turun ke lokasi. Tapi sebelum kita turun ke lokasi, mau ganti kostum dulu lah supaya uh, nanti setelah kita selesai mengangkat bubu naga, kita pulang yang enak nggak kuyup Bebas, buat. auto y la Oh, gue Oh, gue pikir orang gede yeah. iya orang yeah. gede Gila, laka sapi ya? Sapi potnya potes kila ya. jalan -jalan, gue jalan-jalanan kila manajer kepitingnya uh -huh. di bandar di orangnya sih. Cek, cepat batu waktu, diting batuk, batu lagi. Mane. lumayan gila ya? Iya, kurangnya gede-gede. Anak apa sih? kue? orang apa? Orang pecin, senang puti duyung eh apa wit hasil amat gua itu nah ini bos hasilnya tuh pupuna ga yang pertama di sini hasilnya segini bos Nanti kita ke sana bos untuk mengambil tubuh naga atau mengaruk tubuh naga yang kedua. Oke bos, kita ikuti saja bos ya. Oke, jangan. Halo, aku peteng. kita kembali untuk memasang buku naga supaya besok kita bisa mendapatkan hasil lagi oke bos. masih tetap kita masang di lokasi ini bos enggak Bunyi pak, Ya, bos, pokoknya udah dipasang kembali. Nanti kita ke sana untuk mengangkat bubur naga yang kedua. Bubur naga yang kedua dipasangnya di sini. Kita mau turun untuk mengangkat bubur naga. Mudah-mudahan hasilnya lebih banyak dari bubur naga yang pertama. Minta doanya, Bos ya. Panasan. Hmm, panas panasan Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini Ini mana? nggak mau buru kau buru buru I don't care. I don't want to kill it. I don't want to kill it. I pasat macam nak capit sembang kom kue pak kum sisi pak kue yep Mama mama pasang ngene kali kapal ini bos hasilnya tuh bubu, dua bubu naga tuh hasilnya ada kepiting ada kepiting batu kepiting bakau ada itu itu capitnya enggak diikat ada ikan blendem udang pecin ada bos yang pecin ya lumayan lah buat lauk hari ini nah posisi ibu naga yang kedua yang tadi di sini bosku hasilnya nggak begitu banyak nggak seperti buku naga yang pertama di sana makanya tadi saya pindah ke eh, sas sebelah sana ke sungai sana mudah-mudahan sih esok nanti bisa memperoleh bosku jadi kita sampai di sini eh, pertemuan kali ini pokoknya kita insya allah besok kita akan eh, ketemu lagi dengan eh, tema yang sama mengangkat buku naga oke bosku kita mau pulang bosku karena waktunya sudah panas bosku kalian bawa aki lah tuh sudah kembali bos Bbot hey pokoknya yang belum subscribe silakan subscribe yang sudah yang sudah subscribe tonton video ini sampai selesai. Mari Bosku kita mau pulang.